Halo teman-teman, selamat datang di channel Kakak Oke teman, teman. Hari ini kita akan mengumpulkan mainan yang banyak, teman-teman, ya, dan kita akan mengenali satu persatu, teman-teman. Oke, teman-teman, ikutin terus kegiatan Kakak, teman-teman. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, teman-teman, biar Kakak lebih semangat videonya. Oke, kita mulai. Ini ada bola plastik, teman, -teman Warna oranye, kita taruh di sini, teman-teman. Kita kumpulkan. Wow! ini ada bola sepak teman teman ini bola sepak warna hijau wah dan merah wah keren sekali kita taruh sini teman, -teman. kita ambil teman, teman wow ini ada kepala kucing teman, -teman. ini kepala kucing warna orange wah keren kita taruh sini teman, -teman. kita ambil teman, teman wow ini ada bola plastik teman, -teman. ini bola plastik warna ungu teman, -teman. wah keren sekali kita taruh kita kumpulkan sini sini teman ambil teman Wow ini ada bola plastik teman-teman ini bola plastik warna ungu ah kita kumpulkan ambil teman ini ada bola plastik warna hijau wah keren taruh ambil teman-teman wow, ini ada tentara teman-teman ini tentara warna biru keren-keren kita taruh ini teman-teman, ambil teman, teman Wow, ini ada katak teman, teman, ini katak warna hijau. Wah, keren sekali kita taruh. Kita ambil teman, -teman. Wow, ini ada ikan lumba-lumba. Teman, teman ini ikan lumba-lumba warna biru. Wah, keren kita taruh. Ambil teman, -teman. Wow, ini ada boleh emoji. teman, -teman. ini boleh emoji emot lopeh. Wah, keren sekali warna kuning kita taruh. Kita ambil. Uh, wow. ini ada bola donat teman. Ini bola donat besar warna oranye, wah keren. Kita taruh. Kita ambil teman. Wow. Ini ada bola donat kecil teman. Warna hijau kita taruh. Ambilen teman, Wow. Ini ada bola sepak teman. Ini bola sepak warna kuning dan oranye. Wah keren. Kita taruh ambil teman, wow ini ada buaya, ini buaya warna hijau, wah keren, kita taruh teman, kita ambil teman, wow ini ada bola emoji teman, emot marah, wah ini warna kuning, dia sangat marah sekali karena berkumpul dan orang-orang banyak, teman di sini, ambil teman, wow ini ada bola plastik teman. Ini bola plastik warna hijau. Keren, kita taruh. Ambil, ya, teman. Wow, ini ada gurita, teman. Ini gurita warna merah. Kita taruh. Keren, wow! Ini apa, teman? Kita taruh saja, teman. Dan ini juga, kita taruh saja. Wow, ini ada mobil kupu-kupu, teman. Nying, nying, nying. Nying, nying, nying mantap. Kita ambil ya, teman. Ini ada bola sepak, teman. Ini bola sepak warna putih dan hitam. Keren, kita taruh. Tadi oh, tahu. Ah, ini sangat berserakan, teman. Ruh, ruh, ruh. Waduh, itu boleh itu kemana teman teman? Waduh. biarkan saja di sana, nanti kita kumpulkan. Ini ada bola plastik, teman. Ini bola plastik warna kuning. Keren, kita taruh sini supaya tidak banyak gelinding Wow, ini ada bola sepak, teman ini berasa warna biru, wah keren, biru dan ungu mantap, kita taruh teman, ambil teman, wow, ini ada buble emoji teman, wow, ini buble emoji macam barut, sepertinya dia sedih sekali hari ini, wah keren kita taruh, ambil teman, wow, ini ada berasa sepak teman, ini berasa warna oranye dan biru, wah keren kita taruh teman teman ambil ya teman, wow, ini ada uh, ikan melumba teman, ini ikan melumba warna oranye, kata doh ambilin, ya, wow, ada tentara teman, ini tentara warna biru juga teman wah keren, seperti temannya satu ini, wah, mantap sekali, kita ambil ya teman, wow, ini ada boleh moji teman, ini boleh moji emot bole terharu, wah, emot berkumpulin orang banyak di sini. Wah, keren sekali, kita ambil teman Ini ada bola plastik teman-teman Ini bola plastik warna merah muda teman-teman Wah keren, wah dia menggelinding yuk teman-teman sana. Waduh, waduh, waduh, waduh Waduh, dia menggelinding kita ambil teman Ini sama teman-teman, seperti tadi Bola plastik warna merah muda Kita ambil teman Wah ini sepertinya mainan-mainannya terbengkalai Wah, letar Oke okay, teman-teman Ah, mungkin untuk mainannya sudah kita kumpulkan semua dan sudah kita mengenali nama satu persatu teman. Oke teman, Kali ini kita hitung ya teman, untuk mainannya ini ada berapa teman semuanya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas delapan, belas 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 wah semuanya ada 33 mainan teman-teman oke teman nanti kakak ambil dan kumpulkan di sini teman untuk bola yang menggelinding Ah, mungkin sekian video dari Kakak, teman. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, teman, biar Kakak lebih semangat bikin videonya. Oke, sampai jumpa di video Kakak selanjutnya. Bye bye.